ah tadi ya Wah masanya jauh seperti itu kenapa itu leh soal nomor sekir dewi yang lain waik apa yang lagi pikirkan kopanya oh lo udah balai kering perlu dipikir pikir kenapa lah orang bisa sukses cepat sedangkan aku nggak bisa cepat ya Oh alah lele ngapain lah pula kupikirkan itu semua semuanya itu udah ada garisan tangan kita masing-masing jadi intinya kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin tidak mungkin dong Nasibmu dikasih menjadi langsung kaya, ataupun dikasih langsung besar, sedangkan hal yang kecil aja belum bisa kita lakukan. Le, kita lakukan dulu hal yang kecil, baru ke yang sedang. Nanti yang besar, biarlah cepat kaya. Jadi harus bertahap, dia, ya, Step by step menuju kesuksesan itu, le, harus pakai tahap, harus butuh banyak pengorbanan dan perjuangan. Ya jatuh bangun lagi Jatuh bangkit lagi Berusaha lagi Pikirkan lagi mindset yang Mana biar cepat membangun Bukan kita malah uh, Seperti itu Yang Lek like pikirkan tadi Bukan lang lang lang lang langsung Kita down Kita tidak boleh langsung Patah semangat Harus kuat mental Jangan putus asa Beginilah. Jangan kita Membanding-bandingkan kita Sama orang lain Silahkan orang lain tidak pernah Membandingkan dirinya sama kita Karena apa? Itu dia mempunyai kelebihan Kelebihan dia itu Diolah Diasa menjadi satu modal Bukan menjadi uh, Menjatuhkan dirinya Dan kelemahannya itu ditutupi dengan kelebihan dia itu diolah dia. Jangan seperti itu, Lel. Lel itu ibaratnya membuang talenta Lek gitu, menanam talenta itu ditanam, dikubur. Itu deh jadi dia harus semangat, iya Lel. semangat, pun aku, Emangnya Lek. Ah, apa rupanya kendalanya kok sampai Lek berpikiran seperti itu. Kan kupikirkan kan? padahal sama-sama makan nasi, ya. Kok bisa lah dia jadi cepat kaya, gitu loh lah like. Apa sih rahasianya? Kok bisa dia cepat kaya? Iya, rahasianya kan ku bilang tadi lah. Like. Makanya like kalau ada orang ngomong laye, like, like dengar, laye like dengar bagus-bagus okay, ya. Yang pertama. Kita itu harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, berusaha, jangan banyak bersungut-sungut, Kerjakan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Jangan banyak menghayal. Tindakan, jangan hayalannya. Itu kunci. Kok jadi marah kau lainnya? Aku gak marah, eh, Aku kan cuman bilang, "Lagi pula siapa yang gak kesal Udah jelas-jelas tadi ku bilang kau tanya lagi. Siapapun kau tanya kayak gitu, pasti gondok. Kalau kau bukan gara-gara laiku, udah ku tempeleng. Kau biar mati kau sekalian, banyak kali ayalanmu." Ah, tak kucing lah kau